kawan-kawan semua salam sehat ya ini bagaimana cara menginstal dan mendownload aplikasi milestone browser ya Nah pertama kita buka dulu di Google Chrome ya kita ketik dia Tulisannya Maston ya. Jadi ini dia Maston. Ah ini ya aplikasinya Maston Browser ya. Nah, boleh ada ini Maston Adam yang baru modul baru ya. Nah ini kita download. Ah ini ya kita download. Nah, jadi setelah kita download. Dia sekitar 63,4 MB. Inilah dia cara mendownloadnya. Sumbernya maston ini cepat, ini mulusnya 6 ya, Mastern 6. Oke, kawan-kawan, kita tunggu sebentar ya. Nanti baru setelah kita download baru kita install ya Setelah diinstal baru bisa digunakan atau titik dia bahasanya bahasa Inggris ya Ini kita tunggu sebentar ya 43 MB buat kawan-kawannya itu baru kita install, <tuh> sudah selesai kita download ya. Maka ini kita buka ya tampilan di dalam buka di folder maka dari sini langsung juga bisa kita install boleh juga kita copy atau kita cut ya kita cutkan ya nah, boleh boleh kita download atau ini langsung kita matiin googlenya nya, Google -nya. tidak pasti ya nah, ini ini ada dua, satu ini maston 5 satu ini maston 6 jadi kita ambil yang maston 6 yang baru ya ini kita hapus baru ini kita download ya eh bukan, kita install ya setelah kita install maka dia akan oke okay, ini Oke, okay, dia sudah berjalan ya. Oke, okay, kita tunggu sambil kita menghidupkan musik ya. Menghidupkan musik ya. Ini dia. Ya.